Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Imin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan kabar menarik dari Les Lam Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini Bang Imin akan tutupnya mengucapkan dulu nih Selamat Hari Anak Nasional Tahun 2022 ya Selamat memperingati nih untuk semuanya Memperingati Hari Anak Nasional 2022 Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Info ini pun kita dapatkan dari akun Sendal Putih Bilar, ya. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Di hari yang spesial ini, salam untuk semua anak di seluruh Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional 2022. Masya Allah. Kemudian juga, persahabat, ya. Tak terasa banget, ya. Tentu kita mengikuti Leslar. Sudah dua tahunan nih persahabat Dua tahun yang lalu Emak-emak tentunya heboh Persahabat ya gembira Saat melihat Leslar salaman Dan hari ini persahabat ya Leslar pun gembira Saat melihat BBL Sudah bisa merangkak Masya Allah banget ya Dua tahun yang lalu Ini kebahagiaan yang kita rasakan Melihat Lesti dan Rizky Bilar Saat Pertama kali bertemu di acara One Man Mereka bersalaman Dan sekarang bersahabat ya kita lihat dan diperhatikan baik-baik Idol kesangan kita bahagia dan warga Konoha pun ikut gembira Melihat Abang El ini bisa merangkak ya Masya Allah Semoga bahagia selalu untuk Leslar Dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Its Bitter ada kalimat caption juga yang dituliskan dua tahun yang lalu emak-emak heboh gembira lihat kalian semak salaman sekarang kalian heboh gembira lihat anak kalian bisa merangkak time feels wah wow, luar biasa banget ya pokoknya bahagianya luar biasa yang kita rasakan hingga komentar pun ini banyak persahabatnya dari orang-orang baik, orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita. Salah satunya dari akun Fazira Alia mengatakan, Masya Allah bahagia banget rasanya, bisa kawal Leslar dari awal sampai sekarang ini, jodoh tiljana, amin. Masya Allah banget ya, pokoknya kita bahagia sekali, bangga melihat idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga perselamat ya ke komentar selanjutnya Ada komentar dari akun Rina F27 mengatakan Masya Allah baru kali ini mengikuti artis dari awal PDKT menikah sampai punya anak Gak berkurang sedikit pun rasa suka, kagum, bangga, sayang ke mereka Semoga Allah memberikan umur panjang biar aku bisa melihat adik-adiknya Abang amin Masya Allah banget ya mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu bahagia selalu kompak dan solid terus untuk mendukung yang terbaik buat lesti bilar dan keluarga besar amin ya robbal alamin kemudian bersama disimak juga diunggah ig-nya bunda lesti semalam lesti menginfokan persahabatnya untuk warga kona semuanya jangan lupa untuk memvoting bunda lesti di aplikasi jux ya dalam ajang Jux Top Music Award kita wajib dukung, wajib support yang terbaik, persahabat ya karena untuk batas voting itu dimulai dari tanggal 12 Juli kemarin sampai 25 Juli. Yuk, sama-sama terus kompak, terus solid untuk mendukung yang terbaik buat idola kita. Dan kita lihat juga persahabat ya hasil sementara untuk voting di aplikasi Jux. Bunda Lesti masih di posisi kedua, dengan perolehan votingnya 13,1 juta. Dan di posisi pertama ada Betran Peto dengan Anet, persahabat, perolehan votingnya 16,3 juta. Yuk, jangan patah semangat, jangan kendor, tetap kita optimis. Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa menjadi nomor satu di Aplikasi Jukesnya Mudah-mudahan saja dukungan semakin banyak lagi Untuk Lesti Kejora Jangan lupa voting Lagu Lengtera dia di aplikasi Jukes Yuk sama-sama kita kompak dan solid Semangat terus Kemudian juga persahabatnya Pemimpin akan menginfokan Polling online, couple media of the Years 2022 Pasangan Leslar, resti Pilar Masih di posisi kedua Di bawah pasangannya Rangga Azub Dan Heiko van der Vecken Perolehan votingnya Bunda Lesti Papa Bilar itu 230.020 votes Sedangkan Rangga Azop itu mendapat perolehan voting 233.985 votes Selisihnya 3.900an yang bersambat di ya, hampir 4.000 Yuk sama-sama kita semangat juga Karena yang memenangkan Kaval Media of the Year 2022 ini akan mendapatkan promo iklan nih ya. Tetap semangat terus. Jangan kendor. Tetap kita kompak dan solid. Berikutnya disimak juga persahabatnya. Ini ada momen cute banget nih saat Bunda Lesti diwawancara oleh Bang Adi Sky. Mengenai tentunya piala yang didapat persahabatnya ya. Bunda Lesti ini teriak-teriak nih karena juara satu badminton itu nggak dapat hadiah. Cuma mendapat piala. Piala kan nggak bisa dijual, kata Bunda Lesti. Wow, kalau udah ngomong, Bunda El, pokoknya, aduh, menggelegar banget ya. Luar biasa, idola kesayangan kita. Selalu bahagia terus ya. Mudah-mudahan, apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan. Selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Dan selanjutnya juga, ini ada info dari Naraya Elopuri Mandiri nih, persahabat ya Lokasi yang akan tentunya dikunjungi oleh Leslar yaitu adalah Bali, persahabat ya Wow, ini sih kejutan untuk warga Konoha Bali adalah tentunya kota yang akan dikunjungi oleh Leslar Berlibur bersama Leslar Lovers yang beruntung yang ikut liburan bareng persahabat ya dan kita lihat di sini banyak tanggapan komentar yang diberikan dari akun Instagram Rizka001 underscore Putri mengatakan apa ini sekalian ngerayain ultahnya Lestia? pengen banget liburan ke Bali apalagi bareng idola tapi apalah daya budget belum cukup doakan saja ya mudah-mudahan kita semuanya beruntung nih, bisa liburan bareng Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya juga persahabat ya, kita lihat. Tanggapan komentar dari akun Radmi 7900. Saya pengen ikut tapi apa daya, kayak saya nggak bisa deh ikut vacation ke Bali bareng Lestlar. Katanya tuh, doakan saja yang terbaik ya, mudah-mudahan. Liburannya lancar dan sukses, amin. Kita lihat juga persahabat ya, info selanjutnya dari Naraya ini ada spesial promo nih untuk pembelian tiket dua orang atau lebih tuh persahabatnya ada potongan harga tuh yang ingin membeli untuk pembelian dua orang lebih ya mudah-mudahan kalian semuanya kita semuanya beruntung ya bisa liburan bareng Leslar karena banyak keseruan banyak sekali tentunya kebahagiaan yang didapat Semoga semakin solid untuk les Lovers mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Milat. Ini spesial. Sepertinya bisa kemungkinan sekalian merayakan hari ulang tahunnya Bunda Lesti. Dan sekaligus ini merayakan, persahabatnya, anniversary Leslar yang kedua tahun. Kita makin gak sabar banget. Melihat kebahagiaan yang kita dapatkan.